Waduh, oh, padahal ke mana ini? Hey, Gila. it's harus time. <laughs> players, awesome. Really ini. All right, ah, if you look so right now, you should do a secret Fun. Break down some neighbor or deep searching. Oh. Draw. masih gambar. Masih gambar. nggak um, bisa dihapus nih. Serius? Wah kacau. Duh, kayaknya bisa dihapus. Bisa, di bisa diganti warna juga enggak bisa <laughs> aneh <Anda> mau lati lah <laughs> gila susah banget justru yes, nya gitu exactly gue ada selesai karena gue hebat yeah bro Mantan dulu ya mil Mantan dulu mil oh nah, eh, ini gambarnya to bagus ya in. ini gambar dua nih bagus kan bagus banget gila Kau baru bagus banget siapa lu pakai apa sih pakai tangan atau pakai uh, apa? Pinjempol ngaco jempol kaki. Pinjempol wow baca udah kata lu tapi ngerti nih Ayo oh, e Ayo <laughs> Pony, what? Oh, wow. What's the real title? Ehh... Uh, oh, ada matanya ya? Interesting. I <laughs> think Oh, it's not right, it's not right. <laughs> oh, yes. kalian gonna be disappointed. Oh, yes. What? <laughs> Dude, <I> they're <want. laughs> Oh, yes. Oh, it's misleading. Wow! Oh, thank you. Wow. Wow. wow. wow. wow. Oke-oke. Okay, okay. Ini kayak di like deh. kamu yang pasti kamu yang pasti bagus banget <laughs> kalian ini kamu dari siapa sih siapa sih nih eh bukan siapa nih ini dawannya aman dong ya aduh aman oh no <laughs> banyak duit gitu sial gue nomor 0 oh jago Dib�� sih nge-nge-pooper money-pooper sial money-pooper sial oh, oh muset ini apa ini? Eh, banyak ada referensi aduh ini susah sialan jago juga si ea wiki captain <tun> oh Aduh, Sampai gua hampir hampir pilih gila. Cuma yang mouse <tut> <ek. tut> hitam nah, jelas. Tapi fix. Ccing. Aduh, mau jam nih. Ini di botem. Oh yeah. Ini jelek banget ya. Ini udah ada. <tut> ini lebih lagi tuh gila kok. Aduh. <tut> kalian kalau kalau kalian udah ada jawabannya kalian emang mesti tahu sih. Fix. Coba, coba, coba. Kenapa ada Puff Girl? Oh, oh, Aduh. Kalian mau jawab itu kan? Cuman kalian gak mau gue oh. menang. <laughs> Hah? Gak sih. Eh, gue masih gak, gak, gak. Gak ada, <laughs> gak ada yang tau sih. Kayak semuanya gak ada oh, si, ini. And Tolonglah. <laughs> ini jawab loke. We're going to slide. Tolong, please. <Hey>. What? <laughs> What? <laughs> gitu? <Gila? Call them. laughs> Kok oh, <laughs> banget, apa sih aku? jelas, jelas udah, udah, udah, udah, udah, -ada. udah, udah, udah. kita udah keseringan main sama timi masalahnya. masih eh aja sih kesal. soalnya dulu emang mainan ginian gila kaya candle kayak candle gitu oh ya kalian bodoh gitu sih oh ya itu aduh sorry sorry sorry ya guys anjir pancetan tadi teriak eh btw si emil mau ikutan gak? boleh sih kalau mau di insert iya kalau boleh Lu <im> yang ngeristat Gak bisa, lu harus ngeristat Gitu ya?